Halo, Hai, Hai, saya Deo, saya Irma. Kami sekretariat dari Paroki Bangarang. Untuk teman-teman yang akan mengurus perkawinan secara Katolik di masa pandemi, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan dulu tanggal perkawinannya. Lalu, untuk memungkinnya itu ada ketentuannya loh. Maksimal itu enam bulan sebelum hari H, minimal satu tahun sebelum hari untuk pendaftarannya, teman-teman bisa melalui online yang akan kita bagikan linknya. Nah, setelah pendaftar, sesuai linknya adalah kursus membangun rumah tangga, atau biasa disebut MRT. Di masa pandemi ini, MRT-nya secara online lewat Zoom meeting. Untuk pendaftarannya, teman-teman juga bisa melakukannya secara online untuk dibawa kita namun perlu diketahui untuk... Khusus MRT, teman-teman bisa ikut juga di bank, bank di luar ya, dengan di di Nah, karena kuotanya itu terbatas, kalau di korpor panggilan itu 15 pasang, maka teman-teman harus selalu update ya, mengenai uh, MRT. Lalu, nanti akan ada isian ya, teman-teman bisa melampirkan fotokopi KTP, surat mengantar dari lingkungan, dan fotokopi surat baptis. Setelah mengikuti khusus pembangunan proses selanjutnya adalah penyelidikan kanonik. Untuk penyelidikan kanonik, teman-teman bisa mengikuti di domisili teman-teman tinggal. Jika keduanya katolik, dihimbau untuk mengikuti kanonik di paroki perempuan. Namun jika harus di paroki pria, boleh aja asal sudah ada surat lantar dari pastor paroki setempat. Nah, untuk kanonik itu tatap muka langsung ya, nggak online. Untuk kanonik itu ada syarat-syaratnya melalui formulir isian. Formulirnya itu bisa didapat dari WA sekretariat ataupun dari link web pada Setelah semua isiannya dilengkapi termasuk syarat-syaratnya, syarat-syaratnya adalah uh, fotokopi KTP ke pihak lahir surat pengantar dari lingkungan, lalu surat baptis yang lama diperbarui ke paroki baptis lalu pas foto ukuran 4x6 lalu semua syarat-syaratnya diserahkan ke sekretariat dan di drop di security gereja karena di masa pandemi Kadangnya di security Setelah berkasnya sudah lengkap semua Kita akan mengabari pasangan Untuk memberikan informasi Kapan tanggal kanoninya Untuk pasangannya Beda agama Kalian harus membawa saksi Dari pihak, -pihak yang bukan katolik Saat kanoni Jadi saksinya hadir ya dua orang Bukan saudara kandung Atau bukan kerabat Yang kenal Sama pasangannya aja Nah ketemuannya juga dia ha, yang penting sudah dewasa dan juga satu ktp kubik nya harus terlampir loh di syarat paramik. Dan untuk saksi katolik tidak perlu yang katolik. Betul sekali, jika pasangannya itu katolik atau katolik, dia hanya hadir bersama pasangan loh. Jadi dua orang aja yang hadir. Nah ingat lagi nih, kalau sebelum paramik, satu hari sebelum harian, ya, teman-teman harus isi self-assessment dulu. Linknya bisa didapat dari sekretariat. Untuk kanonik itu minimal 4 bulan sebelum hari ya teman-teman. Maksimal tiga bulan sebelumnya. Oke, okay. setelah teman-teman kanonik. Jika menikahnya di luar paroki. Teman-teman bisa menunggu pengumuman tiga kali dulu. Di paroki masing-masing. Jika katolik-katolik. Berkasnya bisa langsung dibawa ke tempat pemberkatannya. Kalau katolik-katolik. Sambil pengumuman juga menunggu dispensasi dari KAJ. Setelah selesai kanoni, teman-teman akan mendapatkan draft buku panduan perkawinan. Yang nanti teman-teman akan edit nama, lalu bacaan dan akan dikoreksi Romo. Jadi teman-teman serahkan lagi ke sekretariat ya setelah diedit. Setelah selesai dikoreksi oleh Romo, teman-teman bisa berbanyak. Nah, perlu juga diketahui saat pemberkatan perkawinan di masa pandemi ini, ada protokolnya juga, loh. Untuk di hari H perkawinan, protokol yang pertama adalah maksimal yang boleh hadir di gereja hanya 15 orang keluarga inti, dan tidak diperkenankan untuk ada tipo, Wego, atau fotografer dari luar. Jadi, hanya dari 15 orang yang hadir itu. Jika ada yang dari luar paroki Tangerang atau dari luar Tangerang wajib tes rapid lalu hasilnya diserahkan ke paroki di, atau di sekretariat. Lalu teman-teman bisa menghubungi tim dekor gereja untuk dekorasi sederhana. Lalu poster untuk beli sini. Nah perlu juga diingat ya jadi. Uh, Perkawinannya itu bisa dilaksanakan karena di masa pandemi itu singkat dan juga tidak ada laku Tadi sudah disebutkan tidak ada kur Nah perlu juga diingat e, untuk perkawinan di masa pandemi kita sudah siapkan daftar hadirnya Karena kita akan ter, e, karena kita cek di situ akan ada barcode yang akan kita bagikan satu hari sebelum hari ini. Kia buat makan ya, jika ada yang mau nangunkan bisa ditanyain soto sepetarnya. Terima kasih, semoga membantu teman-teman. Dah, Tuhan memberkati.